lo aja Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan live sama Yang Oh my god, this is my Ini ada dua yang Eh, eh, eh. enggak, Oke, okay. ini dan... kita pasang payungnya buat. Ini okay, okay, udah beres ya? semoga bermanfaat ya. Cara pasang sederhana buat yang jarang masuk naik speed ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe terima kasih